Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama, channel kesayangan kita semua, di channel Joker's TV. Oke, okay, kali ini kita akan membahas mengenai masih seputar desain grafis ya. Kita akan membahas fungsi dari uh, menu. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya, lidah Indonesia yaitu print merge. Ya. dimana fungsi dari print merge ini adalah untuk mempermudah kita dalam pencetakan sebuah desain yang kita buat, khususnya desain yang bersifat publik ya seperti sertifikat kartu ID card dan lain-lain yang perlu kita cetak dalam jumlah banyak oke langsung saja sudah saya sudah mempersiapkan uh, sebuah contoh ya sertifikat Di dalam sertifikat ini membutuhkan beberapa isian. Yang pertama, untuk kategori nama. Diberikan kepada siapa yang akan kita berikan namanya. Dan atas partisipasinya sebagai di sini anggota vanitia atau apa. Nah, di sini masa orientasi siswa, yang predikat. Nah, predikat ini kan banyak sesuai dengan penilaian yang sudah ditentukan katya ya bisa a b c dan lain-lain nah tentunya sertifikat ini karena anggotanya yang ikut banyak ya kita memerlukan eh, cetakan yang banyak nah, fungsi dari print merge ini ya print merge ini adalah untuk mempermudah kita cukup mendesain satu buah desain sertifikat tapi nanti bisa include uh, untuk semua peserta yang ikut dalam uh, masa orientasi ini ya. caranya Oke okay. pertama kita siapkan dulu file ya Excel karena kita berkolaborasi dengan Excel ya untuk pendataan datanya. Di saya sudah siapkan file Excel. Nah, di sini saya sudah buat ya. Tentunya kalian semua juga bisa membuat uh, Table sederhana seperti ini. Di sini ada kolom nomor, nama, predikat dan posisi ya, Nanti karena kita membutuhkan 3 nama pendekatan posisi Posisinya sebagai apa Peserta atau panitia yang predikatnya apa yang sudah dicapai Dan ini namanya ya Ini hanya contoh yang saya buat yaitu 10 eh, anggota 10 yang akan kita cetak Kalian bisa membuat lebih dari 10 bisa ratusan ya Ini hanya contoh saja gitu. Oke okay. setelah kita memiliki file Excel ini ya secara pertama adalah kita merubah file extension atau type ya tipe file dari Excel ini Yang pertama kita save as ulang jika kamu sudah menyimpannya kita save as. pada save as type kalian rubah ke sini menjadi JSP ya pilih CSV sini ada banyak yang masih tos, ada yang mess dos tapi kamu pilih yang CSV comma delimited ya. Yang Oke. Contoh data LKS. simpan aja. Yes, oke. Okay. Yes. Kita close saja. Yes, ini saja. Yes. Setelah kita sudah memiliki data, semua anggota yang akan kita masukkan input datanya ke dalam sebuah sertifikat ini, sekarang kita saja memulai ya, untuk men-setting file merge itu biar berfungsi. Caranya seperti ini, pilih file, print merge, print ya. load print merge. Nah, pada menu ini, kalian pilih yang import text form karena kita sudah membuat sebelumnya datanya di Excel. Nah, kita impor dari data Excel yang tadi kita buat. Next, kita cari di sini filenya. Jadi, ya, kalian cari nanti ya, penyimpanan lima tadi yang... Uh, file Excel yang kamu buat yang sudah dirubah menjadi csp itu cari koma saya file supaya csp nah. <tuh> kita cari dimana penyimpanannya tadi untuk sertifikat nah, ini dia ketemu Open lalu next nah. ini file-file-file name yang akan nomor ya sudah ada timbul ya nomor nama predikat posisi kita next, nah ini sudah masuk ke dalam sini ada peserta ada predikat nama ya Nah, nanti kalau kamu tidak mau mencetak tinggal dihilangkan checklistnya siapa yang tidak mau mencetak next finish sekarang nah. bagaimana cara memasukkannya ke dalam sertifikat nah. setelah kamu membuat primer itu, nanti di menu di atas ini menu toolbar corel draw ini muncul seperti edit Match, ada file, File ini kan yang tadi kita buat, dari nomor, nama, predicate, posisi ada insert printmatch, perform printmatch, sekarang kita akan insert nama dulu ini file nama, insert, kita letakkan di posisi nama tempatnya untuk tipe teknya silahkan pilih yang mana Bisa saya pilih yang ini ya, saya anjurkan untuk posisi teknya pilih yang Dan tadi bisa menyesuaikan nanti kalau dia panjang namanya jadi sama tengah ukurannya berapa di sini saya buat 30 Cara yang kedua adalah untuk partisipasinya. Saya pilih di sini posisi bisa ya, atau okay. berikutnya adalah predikat set Tadi ini kita rubah di kita sudah kelar ya sudah selesai mengikut isian dari sertifikat kenalan kita cetak sekarang kita ngetes berjalan lebih dalam file merge ini ya caranya pilih file caranya adalah pilih print ini kita pilih Oke. Okay. Kita atur dulu ya. untuk ukuran kertas dan sebagainya. Kertas A4, kotak nanti kamu aku di sini mau dicetak seperti apa. Ya, nah, paper tanya apa? Pakai glossy atau apa? Seperti yang glossy, quality -nya, high ya, biar warnanya lebih cerah. Cetaknya lebih bagus gitu. pakai A4 ukuran potret Oke, okay, saja dulu. Nah, sudah ada ya 1 sampai 10 ya karena tadi kan kita buat ada 10 10 anggota ya. 10 yang akan kita cetak coba kita tes sudah berjalan tidak caranya adalah dengan print preview nah sini namanya sudah masuk ya jadi ada winda sebagai peserta jadi kaca A coba kita next lagi Alex ya, peserta berkata, "B, nah, ini akan berubah sesuai dengan data Excel yang kita isi. Nah, dengan 10 pada kita tadi saya membuatnya sepuluh. Nanti kamu bisa buat lebih dari itu ya, kalau membuat sesuai dengan keperluan bisa ratusan." Okay, saya sini saya rasa paham ya. Kalau nanti kurang paham kalian bisa isi di kolom komen, bertanya langsung di channel Cokar Studio. Nah, seperti itu caranya. Oke, okay, saya rasa cukup. Terima kasih atas uh, partisipasinya menyaksikan video tutorial saya ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.